nih Jembatan nih, banyurit Jembatan apa namanya? Ini jembatan Kenongo Jembatan Kenongo? Ya. Oh ya makasih, makasih. Jembatan Kenongo teman-teman Bisa dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan vlog terbaru JLS Lot 7 Perkembangan mau Hari Raya Seperti ini Teman-teman nah, Ini di Perempatan Antara Tambarjo, Suderejo Ke arah Tambak. Ini kami sekarang ke arah serang teman-teman Yuk arah serang lagi So capek ya, wah ini kalau di sini sampai di sini, teman-teman ya sebelahnya belum bisa mengakibatkan. batanya dicat silver teman-teman mantap. teman-teman, jembatannya mbak Antara Tambarjo, mbak Nyurid wah, uh -huh. <tipi> Ma mantap wow, oh. dicat teman-teman nih, jembatan nih, mbak <tipi> jembatan apa namanya? ini jembatan Kenong. jembatan Kenong? wah, iya. oh, ya makasih, jembatan Kenong teman-teman bisa dilalui itu? Mantap Pak Wah mantap Pak Wah ini pekerjanya teman-teman Serono <laughs> <convocator. Surahono> office <laughs> Wah mantap teman-teman Pak -teman. kerjanya ya teman-teman Tahan kenal, teman-teman. Sekarang di